hari ini, ada Udah berapa, Dek? Hmm. Yang merah-merah aja. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Aduh, aduh, aduh. Yang merah-merah aja, huh. orang. Orang. Yang orang nah itu merah tuh, udah ada merah tuh yang masak-masak aja dulu tuh di atas tuh nah. udah? udah, itu masih oren itu masih oren? belum masak, dah hitung lagi berapa? satu dua satu, Okay.